Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama aku Uci dan di video kali ini aku tuh pengen ngasih tahu kalian aku lagi nggak ngebahas tentang program kehamilan tapi aku lagi jatuh cinta banget sama salah satu produk yang ada di SR12 dan aku pengen ngasih tahu kalian supaya kalian juga pakai dan ini tuh sangat membantu untuk semua aktivitas cewek maupun cowok Para aku tuh dapat ini dari sellernya SR12 dan aku tuh udah cobain sekitar udah tiga harian yang lalu dan aku tuh udah cobain itu markotop banget bagus banget untuk kalian dan yang punya keringat berlebih sebelum aku buka ini tuh adalah deodoran spray buat cewek maupun cowok yang punya masalah bau badan maupun Keringat berlebih Nah teman-teman ini tuh produk bagus banget Buat kalian yang punya permasalahan bau badan Dan ini tuh bisa membantu untuk menghilangkan bau badan Mengontrol produksi keringat berlebih Dan mencerahkan kulit ketiak Jadi kalian nggak usah khawatir ini tuh non-alkohol Sehingga bisa tahan lama di ketik kalian Nah efek dari pemakaian ini juga Dia tuh bisa memberikan efek cerah pada ketik kalian dan SR12 ini juga punya banyak banget produk yang bisa kalian pakai ya teman-teman dan ini tuh merupakan best produknya ya teman-teman ini produk yang laku keras dia bentuk spraynya ya teman-teman ini bentuk spraynya nah untuk produk yang aku pegang ini ini itu hanya 60 mili aja harganya sekitar 40 ribuan nah ini tuh hemat banget aku udah pakai sekitar 3 hari tapi kurangnya cuma segini doang Hemat kan? Jadi itu cuma dua semprot Terus kalian ratain kayak gitu Ini tuh bakal tahan banget Selama 24 jam Bahkan kalian beraktivitas di luar rumah pun Itu tuh tetap bakal tahan Gak bakal keluar keringat Di ketiak Terus juga gak bakal bau badan Terus juga gak membekas di kulit Gak membekas juga di pakaian Istilahnya tuh gak kuning gitu loh Biasanya kalau kita pakai yang merk lain Itu tuh biasanya kuning di baju kayak gitu Dan ini tuh Aku akuin ini bagus banget. Jadi kalian harus cobain, ini tuh bisa mengatasi keringat berlebih, bau badan, mau cewek mau cowok yang keringatnya berlebihan terus ada bau badannya juga. Ini tuh bisa mengatasi masalah kalian. Karena harus cobain, aku udah nyobain ini dan ini tuh hemat banget. Jadi dua kali semprot dioles udah selesai. Dan itu tahan selama 24 jam beraktivitas maupun di luar ruangan. Selain itu, juga ini tuh bisa membantu untuk menghindarkan kita dari infeksi bakteri-bakteri yang menyebabkan bau badan. non alkohol bisa mengatasi segala permasalahan keti. Jadi, buat kalian punya ketinya itu bau, terus berkeringat berlebihan bau badan. Ini tuh bisa kalian uh, pakai untuk menghilangkan bau badan kalian, untuk mengatasi. Ketiak hitam yaitu membantu untuk mencerahkan ketiak selain itu juga bisa menghindarkan kalian dari bau badan uh, Udah cobain ini kalian harus cobain karena ini tuh testimoni real dari aku aku juga pakai ini baru tiga hari dan itu hemat banget cuman segini Tiga hari aku pakai cuman segini karena dua kali semprot terus kalian ratain itu tuh bakal hemat banget teman-teman dan lihat Aku hanya menghabiskan segini selama tiga hari. Ini tuh harganya sekitar papu ribuan, tapi kualitasnya bagus banget. Aku jamin deh. Kalian harus cobain buat kalian yang punya keringat berlebih, punya keti yang bau, punya bau badan, bau badan yang berlebih. Silahkan kalian pakai ini ya. Oh iya aku uh, dapetnya itu dari sellernya yang ada di Sukamara. Nanti aku bakal kasih si kontaknya di bawah sini. Kalian bisa langsung order, bisa delivery order juga. Todoras. Jadi... Spray ini itu teman-teman udah badan pom jadi aman banget untuk kalian pakai nggak bakal mengiritasi Katy kalian karena aku udah cobain ini produk pokoknya kalian wajib cobain cobain deh apalagi buat kalian yang bau badannya berlebih itu malu banget kan kalau misalnya lagi pergi-pergi atau lagi beraktivitas kerja ternyata ketinya bau kan sayang banget jadi sebaiknya kalian pakaiin daripada malu-maluin mending kalian atasi dengan deo spray buruan diorder di sini kontaknya ya teman-teman langsung aja dihubungin nanti bisa diantar untuk daerah Sukamara dan sekitarnya kalian bisa langsung order di seller resminya dari SR12. Nah aku tuh aku tuh udah coba gitu kan untuk beraktivitas seharian jogging sekitar beberapa jam kayak gitu dan kita tuh walaupun berkeringat tapi kayak di kita tuh nggak basah gitu loh terus nggak bau juga berarti itu ampuh banget teman-teman untuk mengatasi bakteri yang ada di ketiak jadi kalian harus cobain ya oke itu aja video aku kali ini semoga bermanfaat dan buat kalian yang udah dukung channel youtube ini thank you banget uh, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube ini jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian tahu aku, kapan aku upload video terbaru